Hai, login lagi bersama saya Ananda Mirza Emerald. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menunggu video baru dan mohon maaf kalau selama ini enggak ada update video baru. Bagi kalian yang belum tahu, sebenarnya ini merupakan video premier bukan live streaming. Tetapi di sini akan ku buat video lainnya seperti live streaming. Jadi, minim edit dan minim cut ya. Oke, tanpa banyak omong lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. kita bertiga 30 <trio, trio apa nih trio shopee enggak? trio shopee. ada bapak tipe itu kan? Ini, Nih ayo. ayo. Ini yang daerah itu sih, luar kotanya oh. yang belum pernah lewat kita. Uh, nanti dilewatin Dance kita. Ini kita mau semangatin ngetik sampai kapan? <laughs> <trio> udah udah udah udah, udah lama. Eh, uh, ya. Nah, udah muncul nih kerjaan nih nanti bapak guru silakan diterangkan teman-teman nah, yang melihat videonya Akan diterangkan breaknya siapa yang jadi di sini ada itu ada udah, udah ada kerjaan tiga biji <k Insurance> nanti di akan dicoba masing-masing dari kita ini eh, umpimpa kamu pilih yang mana umpimpa saya <Tagen> jadi, jadi kurir kurir kurir kurir pak media barista, barista. Ya? barista. barista. oke okay. aku jadi akan akan kantor lah akan ganti seret aja sekalian tuh seret aja ah. sekalian yang di sini ya udah udah nanti udah nanti di dicobanya di akhir video aja biar okay. dicek masing-masing channelnya nah okay. terus terus terus kemana nih? <laughs> kemana nih? <laughs> kemana ini? Oh, punya aku kok enggak ada oh ini nanti kalau udah uh. apa nge-claim jod bakal ada itu ya di ada. Kayak, indikatornya gitu kita harus kesana gitu Oke. Okay. Dan di sini juga bisa lihat HP, teman. Lihat HP. Ajak kau oh, ya. Yeah. Nah, ada house. Oh ya. Yeah, kunci yeah, rumah, rumah, jual rumah, jual rumah. Iya kan unclaim, berarti termasuk jual rumah kan ya? Iya. Yeah. Mm -hmm. Betul. Ada jual bisa jual mobil di sini. Mm -hmm. Mobil pertama dikasih kalian ya tadi atau mm -hmm. gimana sih? Iya kan ya, yeah. masih kalian yeah. dulu ya profil nih kalau kita udah ngeklik nanti muncul di sini nih jobnya nih sama Gaji bayarannya ya. berapa gitu gajinya eh tadi jobnya belum diterangin nantilah ya biar lihat ya, sendiri kan, ya. sampai akhir iya <laughs> oh, untuk okay. ritme eh masih bisa di lagi gak ya bisa, tadi enggak sih rhythmnya gini revamp terus di pak murz ini yang tadi lebih di disetting pak murz oh iya jadi di setting tadi di setting yang ini di setting itu kita bisa jadi background dan channelnya itu bisa custom dengan cara meng-copy ID di bagian oh. website nya nanti penjaga daun saya kasih sampilanya nah itu kalau bagian setting kalian cek di channelnya Pak oh. ya aku juga belum begitu paham kalau untuk copy copy ID gitu aku tahunya warna aja sih warna ini nah jadi biru namanya Oh ini bisa collision juga sekarang collision tuh kalau mobil nabrak jadi ketabrak gitu kalau dinyalain bisa lockar juga tapi kalau untuk lockarnya cuma ngelok di bagian sopirnya doang biar gak dimaling tapi masih bisa ada penumpang gelap terus mudah kan ya langsung kok Ada oh, agak pecah. Halo. Kenapa kakimu cuma sampai putis? Agak <laughs> bener. Bukir langsung bener ya. ya? Pakai mobil sendiri sendiri. Eh, <laughs> aku ketimpa. Naik, naik, naik apa? Atau mobil DD? Pecah oh, oh, sendiri. Kian itu apa? barangkali kita kehabisan bensin sekalian dicoba kehabisan bensin. Bensinnya ini itu soalnya bisanya untuk mengisi setelah di bawah 70% Kolisinya di sini lah ya nanti terlalu terlalu anjir. Oke ini mini mapsnya. Okay. Kolisinya nyala kan? Ada mini mapsnya? Ya kolisinya nggak nyala dia. Aku matiin sih kolisinya. Mal saja rusuh gitu. Biasa lu kan? <laughs> <Malas> aja, <rusuk>. <laughs> <laughs> <hari> 10, luka. Ini okay. mini maps bisa di klik nih. Nah ada agenda nih di sini. Legenda oh, ya. Eh, ya namanya? Iya. Ada legendanya bisa diliat di sini. Nanti bisa kalian cocok-cocokin di mapsnya. Astaga itu mobil ya? wih, kok istis. Oh, gue. Uh. Apa itu siapa sih? Dia orang enggak sih? Enggak tahu. Itu bukan orang. Dari kan. tadi di pohon saya yang di atas jembatan loh, Kamis. Iya, dari tadi <tune> dari, dari, dari tadi namanya itu, dari tadi. Gua kan? Iya. <tune> itu <tune> apa sih? Interekat atau apa? Dari -dari, di atas jembatan. <tune> eh. Late martnya bisa dimasukin enggak Oh iya, oh, coba kita kunjungi kali ya. Mana kita coba ya, guys. Iya tartir di area jembat, eh dar jembatan, area sepeda. Ya tidak bisa dimasukin. Sepertinya nggak bisa. Kopong. Ya dia ya, nggak tembus pandang gitu. Tembus pandang. Tapi termasuknya detail sih untuk tali-talinya. Iya. <laughs> ya, ya, ya. Pak Pak Anam di mana tadi? dover tersatnya nih. ke Oh, udah sampai Oh, udah, okay. ya. Sama ini sekarang bisa hud nih. Oh, ya, pencet kalau diciput yang ruspe. Ruspe. Ruspe. Ruspe. Hmm. Oh. Ganti -ganti. Yeah. Eh, gimana? Jadi kontrol hmm. untuk mapsnya nih gede banget nih. Iya. Itu ada lingkaran larak itu tadi apa namanya? Aduh, luaran. Di PK aku udah bungkarno. Iya. Lurak. Lorak, lorak aku mau eksplosi kalian. Mau coba mampir? Oke okay, yo. Tinggi banget ini. Iya. Ya. Mobilnya parkir tengah eh. aja. Bapak koceng kita hilang btw Ini ini ada ada di belakang. Okay. Kita parkir mobilnya. Oh jalan ada. Jalannya tinggi. Itu kelihatan tuh mobil cemplitanmu warna putih. Hmm. Oke. Okay. Bih uh, ada orang lagi pak. Mana tuh? Ini loh. Ini loh. Berulang. Kalau dijegetin dia ulang itu loh. Mana? Oh, Aduh, kan warnanya ya, di ya? Discord atau emang itu easter Echo? Okay. Tadi kusif L eh, dia muncul di atas itu. Itu di perang ada pang sendiri ya. Ada apa? Bang sendiri? di seberang Bang sendiri gitu. Karena aku mau masuknya pakai sifil aja lah, biar nanti cepet. Apakah ada jalan di sini? Masih sama sih GPK-nya ini. Uh, ada kota melayang. Di ada kota kota apa -apa di ini, Di dalamnya nggak ada apa-apa ini? GPK-nya? di belakang KPK tuh pertama lain, tapi jatuh kayaknya jatuh mati deh ini. Hmm ah, oh. iya iya. Cuma properti buat pemanis aja sih. Ah ah. Di belakang situ. Oke. Kosong ya bang bang. Mau tarik atau yang dulu kan nih? <laughs> tarik tarik. Itu di sendiri. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> bentar pengalaman di game yang buatannya Uri kalau jembatannya itu nggak bisa naik sampai atas, apakah benar? Ya, ya. pernah main nggak yang, itu loh kames yang game-nya, HP-nya ada Wibunya? oh iya ya, Jakarta HP oh, namanya oh, Gambir, Jakarta Gambir. Ya. oh bisa sih, ini bisa di... itu sih oke, okay. berarti tidak sekadar ya, penelan aku nyangkut oke, okay, siap Bener-bener harus turun, gak bisa tipe bisa, gak bisa lompat Eh, bisa sih gak sih? ye ya nyangkut ya Oke, okay, bisa kan? <gif> eh, aku terkurung di sini Bisa mampan, Sampai. Mampan. Sampai. Sampai. lompat, Pak? Gak bisa lompat, Pak? bisa Gak bisa ya Iya Masa bisa? Gak bisa Gak bisa Mimimim Mimim. Udah semua kan ya? Udah kayaknya Oh sama itu? kalau setiap 10 menit kita bakal dapat uang 3 juta. Oh yeah. iya eh, 3 juta atau 3 3 juta ya tadi? Ya? Juta... Ya, 3 juta. Iya, 3 juta setiap 10 menit. Nah, enak kan itu di CDID. Yeah. Tak perlu <laughs> kerja dapat uang. Yeah. <laughs> tapi harga mobilnya parma. <laughs> <laughs> oh, kita ke aja apa ya? Ini kan lurus di lumpur iya oh, yeah. Kita ketipu. Sharma blue. Sharma tapi belum semuanya masuk sih oh, oh. di tes ini. Di yang pertama Toko Pak. Hmm. Seperti biasa kita parkir di tempat sepeda. Bapak di mana dah? ini di Toko Ma. kalau di Katipun aku rada ngerek-ngolek sih, entah di juga kalian gimana? Iya, sama deh. Kita tak kayak gitu ngeleleg di daerah mana? Daerah sini, di, di. di daerah perkotaan yang ada banyak poligra itu rada oh. berat gitu. sini. hai poli eh. nih. toko maagia. aku masih cari honda sih. belum ketemu dealer honda. aku di sini. Ini di... Oh, ya ada avanza. tapi ini belum ada baru. wah beli avanza, avanza baru nih cocok. lah aku masih avanza lama. iya belum ada. iya yang baru belum masuk masih inden ya huh? <laughs> boleh innova inden. aja ini ya. masih inden boleh innova masih. innova aja pak innova kayak beneran sejata umatnya <laughs> ga mau ah, ntar abis uangnya nabung aja liaxe, liaxe ya abis lexus ya? ya si. iya liaxe di parka di lexus liaxe si. Kalau di map sih depan lagi ada dealer lagi oh ini bmw dealer bmw ini pak auto sama bapak ananda saya off dulu ya oke oke oke Ya semuanya dadah oke lanjut lagi kawan-kawan oke oke mari pak Meja. kita mereview berdua sepanjang jalan kenangan Plat nomornya ART itu kanan apa sih oh masih set is apa hmm. hmm. oh di area bekas apa, apa nih? Bekasi ya. Bekasi ya. Ya. Ada itu. ya itu ada di luar lagi tuh. Nah, itu itu di depan bisa ada eh, itu apa sih? Lampu lampu Tem Tempat nge Ini oh, iya. tempat nge mobil itu. Oke, okay, berarti untuk ngecas listrik, ingin ya cari listrik, mencahkan listrik di area sini. Yeah, yeah. Buat yang punya api bisa terus di sini. Kan? Cari ke satu, gak itu? Langsung balik kabin. Mendung panas, mendung, mendung, mendung oh. di depan mendung. Oh iya, oh iya. Tapi lebih real sih untuk kawan awannya juga. Mantap sih. Mantap, Tidak sia-sia menunggu sekian lama ya, guys ya. Iya. Nethering muncul lagi tuh orang atau apa sih. <laughs> muncul Kok mana di mana nih? Di halte. hilang <laughs> lagi. Langsung ambil kiri aja nih gitu. kiri. Ada jalan tembus di sini Lewat taman. Ada tembus, pakai software biar enggak tembus. <laughs> Aku pakainya itu no drop lebih takut oke okay. <laughs> aku ketinggalan di belakang oh, ada orang lagi tuh di atas tuh di atas, hah? ada orang di atas iya, <suk> kalau di deketin ini hilang nah, oh hilang itu NPC atau apa sih? NPC kayaknya tapi gede banget NPC gitu <laughs> <laughs> ini ada kereta angin eh kereta angin apa? <laughs> kereta <laughs> angin? angin. Yeah. <laughs> kita listrik, kita angin, gimana bentuknya ini ya yeah, kita ke arah Bekasi nah ini kalau aku di area sini lebih lancar, yeah, lancar karena nggak ya, terlalu itu ya like hanya object. objek apalagi tadi ada objek tak kasat mata itu tiba-tiba <laughs> muncul tiba-tiba ilang <laughs> serembet pikir serem coky si tohan eh kok siapa coky coky coky coky coky coky ya, tuh ini udah masuk itu ya area apa tadi pabrik-pabrik ya itu iya tapi sini kan pabrik yeah. kok nabrak apa eh kau yang mana ini bentai-bentai oke collision ini hidup iya yeah. matiin aja <laughs> ini ambil kiri aja gak oh. dulu ya yang ada satu dealer tuh oh, iya, di, situ. Iya, di sini nih Bekasi Oh kanan tuh Bandung sekarang nanti lihat itu kok apa namanya gedung sate oh, iya <laughs> Iyi, gajian kita tuh oh, iya. masuk tuh ya dapat aja. Nah, di sini kita sudah tidak bisa menjadi kaum frauduliskan. <laughs> iya, sudah. coba lihat ya. <laughs> coba, <laughs> coba kita praktek. Kita praktek e, langsung, langsung ke total sepuluh ribu gitu. ya. tidak ya, kan bisa terus jeli Gimana sih? Oh, kecilnya mantap, tidak hilang akhirnya. Kalau dulu kan pernah, handphone <laughs> yang pertama itu terus pecelele-nya hilang. Oh iya, yeah. oh iya. Yeah. Oh ini udah area kawasan industri ya? Iya, industri Tuh, disini ada pabrik-pabrik Jalannya ada yang ngolong Iya udah di tembel Apakah itu bocor? Bagian no drop si Oh ini untuk kurir serambat kalau shopnya nanti oh, ya, bisa di sini. di sini juga Bergantung itu ya Bahwa bypoinnya yang hijau-hijau tadi Oh di nomornya lu itu ya ini kan, pabrik dia. mobil. Di sini ada test track ya. Ada test track. Jalan kayak zig-zag gitu. Tuh. Oh, ini. buat itu kayak tes abang polisi gitu. Iya, buat SIM. Wah, kalau ini gak buat tesnya ini buat nge-drift. <tuk> oh. Kayak nggak tahu aja enggak cedera ini, bocah. Iya. <tuk> ada <laughs> baru-baru di sini malah jadi tempat lebit <tuk> <tuk> eh liat di kawan-kawan ya lebitnya kok lebit malah jadi tempat trek tapi enggak sih cuma kecil kukira panjang itu di map eh eh buntu pak buntu <tuk> <tuk> <tuk> di map di kanan kita tadi ada itu loh, harusnya apa? dealer tapi kalau belum nemu aku Uh. Oh itu suspensi tes ya? iya suspensi test iya iya kukira cuma polosan doang ya nanti kalian coba ya sendiri kalau udah review oke siap ini pada jarang keluarnya gitu kan <laughs> <laughs> makanya aku balik sini oh depan ini deh adakah ekornya bisa ditabrak? enggak bisa kukira bisa terlontar-lontar Oh, ini tes, ngetes, ngetes Ren itu sini iya. tadi yang pertama itu kan yang bisa ditabrak karena dicor hah? <laughs> dicor sejak kapan kon jangan dicor, dicor. dicor. dicor. dicor. dicor. hahaha <laughs> soalnya ini juga baru tes ya adik-adik baru beberapa jenis <laughs> ini? eh, ini nih ada orang lagi nih kita tabrak ya guys ya Duar. mana-mana dua mana. orang atau NPC sih NPC ini. Menurutkan npc, NPC sih, fiksi NPC. soalnya iya. tapi di kanan tuh ada tulisan juga not, not iya apakah dia manusia yang menjadi npc kasihan jadi manusia jadi manusia ya. <laughs> oh ini lurus saja nih ada 1,2,3,4 empat dealer ada 4, oh iya mobil bekas oh, ini yang piramid simparin apa sih Yeah. Kamu tebal ya, yang di Bekasi Eh ada dealer oh, gila, gila Yunson di Hyundai Yunson, oke okay. Hyundai. Okay. Hyundai ya itu Pak? Yeah. Iya Hyundai, plus tanya sudah di Yunson di kota Bekasi nih buat foto-foto keren juga Sumarikon. nih di sini Yang udah pada lihat Mungkin videonya Pak Adian, Pak Nikisan udah pada tau lah ya yang yeah. itu. Cuma untuk apa namanya verifikasi fix jadi atau enggaknya mungkin di video ini ya itu tadi dealer kan ya samping kiri tadi ya sudah apa itu dealer. oh ini tempat review sekalian nanti mau masuk atau nanti atau besok Eh, gampang kita intip Oh mari kita intip ya, ya ini tempat ini tempat drift, drift, drift. Oh, itu yang masuk itu ya masuk kanannya itu ya? Ya, ya. Oh, ini pintu masuknya nih. Eh mana? Sari? Kita nggak terus sekalian. Ini <laughs> eh, nabrak nabrak 50% di pojok, paling pojok ada pintu. Iya, paling <coughs> pojok. Biasa kan? Biasanya nggak terus pakai sedan kocok. Oh, bisa kok. Oh bisa bisa. <laughs> Sekarang nggak terus sudah legal teman-teman. Tidak ilegal di samping pelabuhan, lompat-lompat kayak <laughs> maling. Oke lah mantap tempat drift di area mana ini berarti? Bekasi ya? Summarecon. Bekasi ada tempat drift. Nanti ini kotanya bekas ya? Ya bekas. Bukan saya tempat paling kota bekasi yang bilang. Bekasnya apa karena dia mirip? Entar tinggal di bar di Summarecon. Waduh tidak ini Mungkin mungkin bekas nih di sini bisa beli juga nih ya ada, ada tulisannya tuh. Dan syale banget tuh. Bisa gran beli ya, bisa gran beli nih. Itu hukum uh -uh. beli. Sumber ceria mobil bekas. Itu kata tambah mobil bekas. Mobil bekas apa? Mobil, mobil, mobil bekas kecemplung, mobil bekas ketabrak, mobil. Jok bekas mantan, bekas gebetan, bekas. Ya, papan itulah yang bekas. Yoi, ya bayar lagi tidak. tidak. tidak. Cima-cima gratis gue mau berontak aja Tapi gak apa sih, lebih seru gini sih Iya Kenapa mau kebuka? Gak mau kebuka kak Yang tuplah gak mau kebuka Di... tunggu dulu yang ada itu delay-nya katanya Biar lebih rapi, teratur, biar gak terobos-terobosan gitu Lep, antuk di dimana? Arah bantung aja nah itu kelihatan mobil beli kan? oh iya oh iya kelihatan kelihatan tapi abang dong kita cari gedung sate ya guys ya aku mau beli lontong <laughs> aku mau beli gedung eh tapi gedung sate kan itu cuma istilah kan bukan bukan banyak jual sate di sini karena di atasnya gitu. ada bangkai penempatan satenya ya. oh gitu menggigi adik-adik menjadi pelajaran apa ips ya, ya ini, pengetahuan sate, <laughs> ini pengetahuan sosial di cdi di ya, ini pengetahuan sate gitu <laughs> pengetahuan sate wah ini suaranya asik banget sih ini. kayak mobil beneran gitu oh oh ha oh. Rasa udah apa grafisnya rada-rada beda iya wow, lebih fresh ya eh fresh iya fresh. Fresh. fresh care oh, ini jembatan yang tadi kan di atas itu perbukitan, oh, area bandung emang gini kan ya, ya. Bukit -bukit. banyak bukit-bukit aku belum pernah udah pernah sih cuma di jibaduyut doang aku dulu beli tas uru iuran sama temen. <laughs> Uuuuh, kenceng banget tuh gitu. Kan merunak Yoi eh. <laughs> Tapi lumayan loh beli apa barangan gitu dapat diskon deh Daripada beli satu Iya sih, gak Lebih bervariasi gitu Soalnya gak cuma datar iya. gitu Iya Gak datar Seru Seru seru Ternyata ART eh, Udah dong. mau malam lagi ini Kelat jamnya oh, sekarang pindah di kanon atas ya guys ya Iya Turukan di tengah, kan di tengah tuh Jadi lebih rapi Wih, tapi Cipulara adik-adik Harusnya ada Ares Area setelah ini Iya, yeah, Ares Area setelah kiri Nah, aku lihat banget Kalau di Ares Area Kita bisa salam dari Binjai <laughs> <laughs> Katanya kan itu ada salam dari eh, Ada pohon pisangnya. Yeah, iya. Yeah. <laughs> oh iya, sebelah kiri nih ada Ares Area Oh, udah nemu? Udah, udah ini pensimu udah berapa? aku tuh cuma tiga. ya belum bisa isi bensin <laughs> ya udahlah nanti. ya selamat berpinjai. kau masuk ya atau gimana? mungkin cuma lewat aja kali ya. Aja. biar nggak kelamaan. wih selamat berpinjai itu sebelah kanan tuh. iya udah full. gedang ini. <laughs> pun gedang. wah lagi like superwati pindah sini ya, teman-teman. iya restorannya ya. Sekarang kita nggak di area Ternyata. itu lagi, pemancingan Bang Dio. Kalau si nggak enggak ada perubahan sih ya, masih sama kayak yang awal-awal ya, ya. dulu -awal awal -awal awal. kita masuk itu. Yang game Zone ya, ya. Ternyata sebagian sebagian dari VIP ya. Yeah. Untuk di atas. Harusnya setelah ini ada pendungan seingatku sih itu, ya, ya. sebelah kiri. Wih, ada pelihara coplos Pak Orto. Kenapa coplos Pak Orto? Coplos titit, coplos titit. Eh jangan sakit masa depanku itu jangan direnggut. Eh nggak kuat, eh nggak kuat. Eh di sini mau oh masih bisa manual juga lancar Sam. Eh dulu. Yang eh, TS, t, TCS, TCS t, itu r ya? t sama y TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, ada TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, tuh TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, mantap TSM, TSM, TSM, TSM, TSM, Wih mahal amat diketik. Oh itu sebelah kiri ya bisa kita lihat ada jalan kayak apa itu jembatan. Ya. Kiri. Iya ya, Oke okay, so yang terujut buat dapat ya, ujut. Oh jembatan. Ini bukan jembatan kocak. Ini tuh uh, listrik listrik. Oh. Kelistrikan Kelistrikan. Oh. Ada orang lagi tuh. horror pete. Serius. Horor banget jadinya. Ada orang mana lagi, lagi. Ah -ah. Malah di atas mana dinginnya, enggak ada itunya. Belum ada lampunya, penerangan jadi ya. hati-hati <laughs> ya. Kalian ya, kalau malam-malam jalan-jalan, ini kotanya mana? Mencoba? eh enggak kuat kelewatan apa? enggak, belum ada pelukan kan kotanya oh iya Untuk oh, itu di depan udah ada jalan-jalan layang ya itu, belok kiri giri. oh belok kiri oh udah sampai ujung ya ini ya ujung bandung nih. Pasti. Oh belum sampai ujung Bandung, masih di tolnya maksudnya ujungnya ujung tol. Oh mungkin yang putih-putih itu tuh kota Bandungnya tuh. Oh, iya di mana uh -huh. oh, ini? Di depan Tiler oh, di. Di apa tuh? Nadi ini dia belayar cari nah bodoh amat tempat parkir mari kita parkir <laughs> sebarang menjadi warga Citi ini yang baik dan benar ya guys ya Marka. sesat banget dah aku wih ada on, ada cipik ada cipik tuh cipik itu, mana uh, belum type-r masih yang turbo cipik 1,5 turbo tapi oke juga sih bentuknya cipik yang lama-lama Brio -lama. belum ada ya Brio ya Adani. Ada nih Prius, mana? Mobil Leo, mobil Kok bentuknya gini? Aku ngikut deh Ya, yang dia dia. Ada neterung. Ini orang kocak. Ini bisa ngomong ini. Hah? Oh ini dia ada di dusker kayaknya. Lurus tiga, lurus jalan. Oke, okay, terima kasih Bapak Neterung. Kamu menakutkanku. Oh. Kira setan. Ternyata orang, kata <gruk> <kotak> bisa ngomong kan? <gruk> <tid> Tadi dijalan itu, itu, itu, Pak Prabowo, Budi dong Oh iya, tiga lurusan aja katanya. Tiga satu, tiga puluh satu. Oh iya, iya. Iya, -no. oh, oh, <tid> oh, ya. Yang untuk masalah, yang modif Iya, iya. itu udah fix ya Jadi kayak Iya, aman Oke, oke Iya, iya. Ini, kalau ada apa ya, bakat apa deh Itu masalah yang iya. orto itu gua udah ubah jadi uh, precise ya masih kayak gitu itu emang mesh roblox agak aneh gak tau kenapa kok oh, itu ada oh, yang ya itu. itu iya jadi oh ya. di puncak juga kadang-kadang juga gitu kok emang meshnya roblox agak ya gitu ya. hmm, Rada -rada -rada okay, lah iya rada-rada lah ya okay. oh kalau oh, untuk mobil ya? emang ada yang belum ya masih belum ada yang bisa belum di klik gitu ya eh gimana oh, sih iya. pengalaman masih ada yang belum bisa di klik ya maksudnya tadi aku oh, mau klik Honda Civic 1.5 Turbo masih belum bisa. Aku belum ada respon. Pak, bisa punya pada di rumah. Pak, oh, coba dulu bisa Pak. Coba oh, itu Bilih. cuma aku klik coba nanti di ATM. Kalau lu mau beli atau gimana? Iya oh, mau apa? beli di itunya tadi dealer-nya. Uangnya cukup enggak? duitnya heheheh ga cukup itu kan <gat> di klik view dulu nah pas di klik view tuh ga respon oh ooohh coba coba nih gua ini ya bilang pada ya oke siap yaudah nanti kalau ada bug lagi lapor ya oke okeh 3 dreams heheheh <gat tion> walu si <hasil> lagi muncul iya <tion> itu orang bener kita sih orang, -orang. <tion> <Yeah>. bisa ngomong heheheh <tion> kira setan atau easter egg tadi di setiap jembatan tadi ada ah, uh, ini ada oh itu sebelah kanan tuh gedung sate tuh ya nyangkut mantap sate itu sate ayam sate dunia saurus sate yanto <laughs> jaya di <laughs> yanto aku pelihara aja aku besarkan sepenuh hati ada kainan itu ya di taman tamannya tadi ya nih <tuh> keris sate adik-adik, weh -we. mantap air <tuh> seger malah mandi, eh. jangan mandi di sini eh. pulang pulang udah maghrib maghrib <tuh> dibawain sapu sama emak, ya eh, aku tuh udah beli mobil kalau nggak pakai ada kepertamaan sudah aku oh, loh, loh, ya aku isinya ke premium <laughs> oh jalan langsung ke isi sendiri ya langsung keisi. ya aku mau isi pertama padahal ya udahlah ya langsung ke langsung nomor oke karena aku sudah isi bensin saatnya kita ganti mobil <laughs> oh iya juga sama aku udah beli ini <laughs> angka tracing guys Wih, warnanya putih We. suaranya juga halus kah Uh, timnya beda huh? oh, iya, wah ini aku suka suaranya sih yes. lebih real ini kanan apa KFL Kentucky Fried Ligon itu di sebelah kita akan ada project kah oh yang soran. ini yang itu katanya orang soran kan. Iya, ada ada not rew. Not rew di mana-mana dikit. Duh. apa tuh? Ya. Aku kira mau cemburu, jengbur record. Kenapa? What's with him? Ah, kenapa? Aku kira mau cemburu <laughs> Aku ternyata berarti belum record kecak. Aduh. Gak nah, ya kocak gini ini ya digadik gimana <laughs> ini wah menggigi c si, c si, c si. tak cek c si. tak cek si. <laughs> bangke lagi aku ini tuh udah warna hitam tapi ternyata tulisannya masih start record belum belum ke penjara menggini ya digadik sebentar c c bentar Pakai naik juga ini aku Wah, recordanku kayaknya yang bermasalah 8-1-10-bit Oke, okay, siap, mantap <laughs> Tapi dirimu dari record Udah-udah ya? Tapi tadi kayak nggak apa-apa Besok aku record lagi lah Gawes lah, gila